dan dalam kebanyakannya sebagai implementasi dari uh, surah Atin. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, nah uh, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Jadi, kita akan membaca surah Atin. Namun sebelumnya Ibu mau jelaskan dulu bagaimana langkah-langkah membaca Al-Qur'an. Jadi yang pertama kita harus tahu tanda baca Itu padham, kasrah, damas, sukun dan tasdiknya Kemudian uh Kemudian yang kedua adalah wa itu sini Artinya dani gunung Iya. Jadi gunung Sinai itu terletak di kota nah, Kemudian yang selanjutnya, amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini, jadi dia uh, yang sekarang ini masih uh, aman adalah uh, masih kita kenal, negeri yang aman adalah Kota Mekah, di mana uh, dia merupakan disebut juga umur Quran. Uh, kemudian selanjutnya ayat keempat, uh, ayat keempat, sampai bisa bahasa ayat keempat, oke, okay. Ridwan. Ayo, sampai dulu ya baca, nak. Ya senilah Oke. Okay. Bagaimana sudah dijelaskan temannya nak? Ya. Yeah. I don't. Dari ayat pertama di Surah Atin, siapa yang bisa baca artinya, nah oke, jadi buat indah, buat indah, buat ayat ayat Ini Gunung Sinai, ya, Gunung Sinai. Ibu, ciptaannya yaitu daging, atin, dan zaitun. Tapi Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk yang sebaik-baiknya. Uh, Terdiri dari atas, jasmani, dan rohani yang seimbang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan bahwa uh, manusia itu akan... Uh, akan hina jika dia tidak memperhatikan uh, dia dia akan hina kalau dia melakukan hal yang sama dengan sifat hewan, kemudian Jangan